selalu cinta aku dengan tak rasa saya sayang dengan hati yang biasa saya sayang Seterahkan berbalik Karena kau tu pemilik milik Hidup terasa membaik Yakin pastikan cinta jaga baik Seperti bulan naik dan bersinar Cerahkan bumi deng depo cahaya Sapu ke kau terakan memudar Karena sesayang kau tu dengan rasa ah Cukup terakhir Cuma kau saja di hati Satu langkah saja takkan menyinggir Saya dengan kau punya rasa nikmati Jangan dengar setan disik di kiri Anggap saja angin lewat dan jauh pergi Sa cuma orang biasa Tapi jangan ragu soal cinta Kau akan selalu sejaga Dengan siapa rasa yang ada Tetap setia Ku wanting doa Tanpa ku cinta Syuh hati susah Cinta biasa Kau terima percaya Kau bahagia ku bagai pelangi hiasi hari Pengang janji Jangan ku ingkari Saya berhenti Terus saya jalani Terima kasih Kau sudah tang lengkapi Tutup mata Dan coba ku dengarkan Curahan indah ini Yang saya berikan selalu cintaku dengan capu rasa Sesayang kau dengan hati yang biasa Sesayang kau orang lain. Cinta itu dikakot setuju Sayang dengko dengan cinta yang ada Orang miskin juga punya cerita Meskipun itu cinta sederhana Harus tong rawat dan jaga Cinta bukan main drama Perasaan harus sama Dan momen yang pas Pegang setangan jangan kau lepas Sayang cuma kau hidup dengan koto Selalu dengko polo dengan kotor Sayang jaga baik Sapu rasa Jangan kau berpaksa karena boy masih ada Dan sayang yang terima Saku cinta apa adanya banyak kekurangan sapu hidup yang sederhana Tulus baku sayang harta bukan jadi pandangan Apapun yang terjadi kau tetap saya Soal cinta dan sayang Sumpah sejaga sa semua satra punya Banyak harta buat kau bahagia yang sapunya Hanya cinta biasa sederhana Tapi yakin hati saja jaga sampai di hari tua Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa Sesayang orang dan hati yang biasa.